Godong pring mati no pembuatan ten bundin niku, ah niku asale godong peringe nempel kalleh nobo kabel listrik ya, langut dewi senajan larahan senajan godong pring ya, tetapi nyambung kalian poro guru-guru engkang -guru kan bersambung kepada orang-orang yang mulia misal bahaya abdullah bahaya abdullah niku murite bahayai abdul ghofur bahayai abdul ghofur murite syekh ali bin abdul rahman syekh ali bin abdul rahman murite syekh mustafa bin abdul fattah syekh mustafa bin abdul fattah Muridipun Syekh Abdullah Faqih bin Ali Syekh Abdullah Faqih bin Ali Muridipun Syekh Ahmad Khotib Sambas Atau Syekh Abdullah Uki muridipun Syekh Abdul Karim Al-Bandani Syekh Abdul Karim menikah Muridipun Syekh Ahmad Khotib Sambas Wah Syahmat Hotep Sambas niku murid-murid teh, wali kabe, tuh ulama kabe. Syahmat Hotep niku ulama saking Kalimantan, tapi deti ulama ten Makkah al Mukaromah. Di antara murid-murid Syahmat Hotep Sambas, wimbah khalil Bangkalan Meduro. Di antara murid baholil, Khalil Yang terkenal Mbak Kiyai Haji Hashim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama Ugi murid daripada Syekh Ahmad Khotib Sambas Antara lain adalah Syekh Ibrahim Brumbung Yang memiliki murid <coughs> Syekh Abdurrahman Memiliki murid Syekh Musleh Bin Abdurrahman Qosidil Haq utawa Mbah Muslim merangkir di sisi lain Syekh Ahmad Khotib memiliki murid juga Syekh Hasbullah yang memiliki murid Syekh Khalil yang memiliki murid Mbah Kiai Romli Tamim Peterongan Jumbang memiliki murid Syekh Osman memiliki murid Panjenenganipun Romo Ki Haji Asrori al Ishaqi. Di sisi lain Syekh Ahmad Khotib Sambas Juga punya murid Syekh Tolhah di Cirebon Yang memiliki murid Abah Sepuh di Tasik Malaya Yang memiliki murid Abah Anom di Tasik Malaya, inilah Muara daripada Taurikohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani <tuh> Jadi Kabeh Mata rantai ke nyambung Nyambungnya nang Syekh Ahmad Khotib Sambas Syekh Ahmad Khotib Sambas menduhur Maring Syekh Samsudin se nyambung menduhur singkat Maring Syekh Abdul Qadir Al Jilani Syekh Abdul Qadir niku Sultanil Aulia. Syekh Abdul Qadir Nyambung menduhur sampai Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Syabul Qasim nyambung terus singkat maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ngalap ilmu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngalap ilmu saking Malaikat Jibril alaihis, alaihis salam. Malaikat Jibril ngalap ilmu saking baginda saking Allah. jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalap ilmu saking malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngalap ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Nikilah nek gelem nyambung karo Mbah Abdullah melalui khalifah-khalifahipun engkang sah nih. Khalifah niku tiyang ingkang sampun diwisuda, ingkang sampun dibaiat mbah yai idin untuk mengajarkan thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah. Wane ana wong ngajarke ilmu to durung saking gurune anaman tasaddar lil masyikhah bi bareng siapa duduk sebagai seorang syekh, seorang mursyid, burung untuk izin, famayyufsi duhu akbar, maka rusae, luwih hakeh daripada beneri. hukoti karena dia adalah seorang rampok, hukoi boh, rampok, entuk amplop, entuk duit ini ku koyu duwiti nggarong waseng digarong kanji nabi sallallahu alaihi wasalam poroguru fa alaihi ismun qati maka dia adalah pendosa dia adalah orang yang memutus jalan fa innahu bima'zilin an rudbatil muridin as-sadiqin anil masyayikhil arifin karena dia mencapai derajat murid sing bener duri tahu ojo meneh murid sing kenal Gusti, Gusti Allah. Wong Pak dia, dosen kudu tau diterima mahasiswa apa benten? Minimal diterima mahasiswa niku sampai di wisuda S2, S1 lulus wisuda, S2 lulus wisuda. Kayo nang toreko misale zikir latifah wis katam wis zikir muraqabah wis katam wis kemudian mengenal musyahadah wisuda baru iso guru mursyid nggih niku contone yang ngoten ora kok gampang tumun-tumun titi -tumun apa guru mursyid nggih niki aturan main titi perlu diingat-ingat Derajat mursyid niku bukan diperoleh krono keturunan misalnya habib Luthfi diwisuda untuk derajat mursyid niku saking syekh abdul Malik bin ilyas. Habib ludfi niku ana Mbah bah malek sanes bah yai abdullah diwisuda titik guru mursyid pekanto saking syekh abdul ghofur. Syekh abdul niku bapa aneh sanes. Wana anai bab dul gofur, yora noseng tiangka titikurumur Mursyid misalnya kuloh dokter nge, mati, kok anak kulon terus ke titik dokter, nego cekal polisi nge gombetan, mus <tuh> pasiannya keracunan enggak, jadi ilmu torikoh niku ilmu yang diperoleh karena belajar, krono ngaji, paham nge, koyong bahaya abdullah ngaji tekun seharian ini ngaji melaku di peninggaran tekan Wonopringgo lewat gunung surat itu rungguluh beras Pak WKK Mbak Abdul Ghafur ini sama ngaji kan sok ngentai ke berase kaya ini jadi ini Pak ngaji ini sangu sebab salah satu hasil ilmu ini ada sangu ini ini ngoda hasil ilmu angeng yang berkoro ini kitab Cah teka nih kok, bakal tak cerita ake kumpule kanti bertelo lukain wahirusin wastibaren wabulghatin warisjadi ustazin watuli zamani rupone limpat lubo sabar ono sangune Iti, sabar on rupone limpat cerdas lubo dermawa ngecemedit luruh ilmu niku sabar ono sabar ono sangune piwulange guru wa tuli zamani lan suwe mangsane ora kok nembe najitoreko sedina wis dadi guru mursyid nggih niku sangat hati, hati karena kuwi urusane karo Kanjeng Nabi engko mundak keseterum habis nah, ha larahan-larahan ku o sing penting nyambunge karo Kanjeng Nabi insyaallah paringi selamat wong godong pring bisa mateni wong nggih. asalnya nyambunge karo blabar blabar kawat kertas napa mboten <coughs> karo tiang listrik nggih. Makane nek ono wit tiba ning dalan langsung dicekel. didelok sik nyambunge di oh nyambunge kawat listrik aja langsung dinyuk nganti kesetrum sampean mati nggih. Niku sama andaikan Bahaya Abdullah niku kurang nyambung ringkan jeng Nabi ya sampan raba bakal rawuh meriki jadi sampan rawuh meriki niki krono onone ni kanjeng Nabi sawallahu alaihi wasallam ngapunten gih ande bahaya ini niki nyambung ke orang Saulin, ya sampan bakal tekom beriki faham lanjut dengan beriki juga nyambung ke hati maring Rasulullah sawallahu alaihi Wassalam, syukur syukur nek gelem melu torikoe, melu ilmu melu tata cara dikiri sehingga bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena neng do nyokin nyambung, kemudian diweb berharap <tuh> besok nang akhirat juga nyambung diwe tau soan ringone bahyai abdullah diwira kenalkan jeng nabi bahayai ini ayo tak soan ring bah abdul ghafur bah abdul ghafur ayo tak jak soan ringone syekh ali bin abdul rahman syekh ali ini ayo ayo tak jak soan ring syekh mustafa bin abdul fatah syekh mustafa niku Makometen Wonosobo maron ke saya Mustofa ngejak ringoneh Syekh Abdullah Faqih Sami tenwono sobo Syekh Abdullah Faqih Ayu takjak ringoneh Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Karim niku ku ten Mekah Krono didi ulama ten Mekah Al Muka Dan Seterusnya sampai Mugomuko diajak ketemu Maring kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi tugase Urip di Donyo tiada lain mebel buswargo, bel buswargo niku ketemu karo kanjeng nabi. Saban pingin bel buswargo niku pak temu itu dari Nobo Kerono, ketemu Widodo, neseng istri pengin ketemu itu tuh rawung kenteng-kenteng cari, neseng jalar pengin ketemu itu dari Nobo Urip niku hanya sekedar kok kuitok Mong sabar nek beruh nang donya niku ana sing luweh ayu dik widodari. Sapa kuwi maratun istri sing sholihah. Niku ayune ngumpuli apa widodari. Senajan ayune kinis-kinis nggih, tapi kelakuan ora sholihah, yo ya cok kaya setan didine. Cok jengkel ngono dhewe tukaran terus pengine ribut nggih. Niku syukur-syukur yo terobok soleha sholihah ini contoh kemawon. Apa kehidupan nang swargon itu hanya kue pingin ketemu itu dari, pingin ketemu itu dari. Opera pingin ketemukan Nabi Makanya salah satu ikhtiar nandur yang diwe nyambung karo wong, wong sing keilmuan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang opo asari Asariki mulio. Andekan Basim Asari ngamputan nge, kok nyambungnya ilmu nering Fatikan, ya cewa Walaupun biye misalnya Basim Asari wong deso wong tebuireng, karena merguru karo Bakholil Bangkalan. Merguru nih temenanan, sampai satu ketika diceritake Bakholil niku libur bursui dene libur suwi santri-santri itu -santri kelisah do akhire doko Mbah Syim Asari niku sing wani ngomongan tegese sing bisa ngomong wis dia mungkin ngundang rungki Hashim Asari nge ngundang Kang Hashim Kang sampan sing ngomong karo Mbah Khalil kok wis libur iki priye akhire Mbah Hashim Asari teko ngomain ngomah Mbah Khalil bareng wis teko <tuh> Ya ini ngaji kok libur suiniku perih pun cari khalil ali-ali kuilang lah aku hubungan ngaji karo roali-ali ali-ali ku wenehane guru kutik Mekah aku ne orang aku wali ali ku pikirane guru wah niki murid yang bagus bukannya dalam kitab Tanwirul Qulub salah satu ada pemurid sing bener Ora bakal ngedual pahlawai gurune walaupun hanya biting ini siapa nih? alih-alih didual gak? karena situ ada sirun min asroril fukora, kaya mbak as'ad situ bondo meguru warun mbak khalil ini digawani duit orang kritik gak? utawa orang ringgit coro saiki kayak gampang duit biak kan teke kepingan ora te ora ternyata ya? kertas kertasnya ini juga Pak mulih bisa mengambil Mbak Khalil iki duit saya numpak kapal ini duitnya loro niku jajak jajaknya seorang itu numpak kapal melu buruh ngepel kapal tekan situ bondo nanti nggak titul radhidol di Mbak Asad sampai kok duitnya radhidol itu itu yang mana-mana duit diwe Mbak Khalil orangnya yang butuh duit tinggal duit kita tak tuk tuk tuk konsomu Niku neo, holon wacara poten situ bondo wedus teko dewe, duit teko dewe. Nah bu saya gitu, duitnya nanti bahas atewe saya tuh. Pulau yang duit duit biye ketemu biar, pulau Tibet biye biar piror tak turai saya ketemu tak sega kenang selorok. Poten erang duit duit yang kondo konsumu dudangi. Ya alhamdulillah yang suki nganti saya kenge hadjud bin nikmah niku pemberian seorang guru koy di dalam keraton Jogja niku sebulan digaji ji saya ketewu Konjoko lawang wang kon nyapu newe duit karo kete dijajak ke disingga ke Muna ini berkah dek projone niku wong-wong Jogja menganggap rajanya seperti itu menganggap duit kuwi Pemberiannya Sultan Agung Mataram sen berkayat itu sen tuh titiap di dalam nang konongan gue belang kon, nih kungu misalnya shift di esok tekan jam itu tekan jam songo, ngucam songo siapa diburo nuseng bica atau nuseng tul tahu, nih gue tuh ngawula karo rojo nengke nih Dewi karo ngawula karo guru bica obok cok sungkan ke sama. Murid-murid zaman dia, ya do ngawulo sik karo gurune, do ngaji sik. Ngawulo niku ana makalane ngaji, ora kok kabeh niku cukujug nggih. Dadi nek ana apa cukujug ya sampean perlu curiga. Ngajine niora genah opo nek ora genah khidmae ya karo guru ora genah kok cukujug dadi mursyid nggih, jebul entuk wis nang ngisor wetombo. Niki sebuah contoh saja. Mau terus cerito? Bahsyim Asari Kondo ahli aliku kuwi aliah Asari ngomong ngaruh Bah Khalil nang mulang jenengan Ali aliku ilang. Nek aliah nyung mulang ki nggo Tapi nih aliah aliku tak nggo kilingan piwulang e guruku sing nang Mekkah. Lah ilange ten pundi kelalen tak gowo BAB, buang air besar, kecemplung reng kaktus. Ilange nang kono lana alih-alih murah temuk beri ya bubar pak ora pondok ayo serapa ngaji Niki ini robita kecintaan mbak khalil bangkalan karobo gurune mukarnya ngasih itu kelambi yang harus tau tinggung mbak yaya abdullah ngasih itu dia pak di tuku Kiai amrin pak di joli kelambi patang lusin yang ngereka itu karena baju itu walaupun mungkin bahaya itu kunhetan pasar ya mengandung satu rahasia, pemberian paham gak? akhirnya kalau mawalialini Mbah Khalil diwe'i siapa? gurune kalau mawalialini Nabi di diwe'i malaikat Jibril sabar kan? we gurune api pak didul gak? Diwe jam gurune karang meroh jamur api misale kita we jam wah api ke didul baik ke terus pikirannya duit terus jadi akhirnya bengi-bengi dalu-dalu Mbah As'ari buka septic tank Ambiureng septic tank isine, kotorane wong sak sakpondok mambuni kaya ngopo coba diluru akhirnya si keling gagap-gagap ketemu Alhamdulillah ketemu terus tene-nene, <coughs> adus resik setelah adus resik disuangki seneng ibu kondok karo Mbah bangkalan bahaya halil ini, -al ini jenengan pun kepangge langsung di jalur digomberin tanpa menunjukkan rasa bahagia kondo arulnya ini bunyai ini kisih nyolong alih-alihku setemu beri pun di guru kok ngerti ini untuk penghargaan tambah diarani ini apa? maling murid saya ini mentalnya kan terhadap Teko, ono teko, ada apa bah, gue nyolong alih-alihku terus ngaku lagi terus mengine nyoro nyemplung ringone akhirnya Mbah Khalil cukup celurit kue Pak Meriat pun Raksim nilai orang Meriat dikene kue tak celurit gue wani nyolong alih basi Mbah Simasari lungo, kareng dusir dalam hati Mbah Khalil bengi tanganmu awakmu gebul mambutai, tapi kelak namamu akan harum ke penjuru dunia ini adalah guru murshid niku, itu adalah guru murshid paham gak? Mbak Abdullah ini cerita kali aku aku soan dengan Mbak Abdul Ghafur patang tahun yang ada di jadung Mbak Abdul Ghafur ini ini bodoh seminggu soan santri dengan Mbak Abdul Ghafur Mbak Abdul Ghafur soan dengan santri-santri keliling mereka di daerah peninggaran kemudian santri-santri nanti diparani dan itu kulosnya ngerungisau jadi seminggu open house murid-murid tekore dengan Mbak Abdul Ghafur nanti Mbak Abdul Ghafur santri-santri selama patang botol Mbak Abdullah ada dampiri misalnya melakukan tera-tera ini botol apa ini? botol sari nanti eh. antan santri nang botol sari ini ada Mbak Abdul Ghafur ada di Sopo, Mbak Yaayi ngaji Takoni Coba niku tindenge guru nih patang tahun ganti guru napa banten? Niki arane mana mungkin orang menjadi murid sebelum ia dididik menjadi murid yang baik? Orang bakal dididik dosen kok orang tahu apa? mahasiswa. Ono aturan maine. Misal niki niku kata sing orang paham, kau yang nguter ora paham. Mungkin misalnya ngapunten niki, niku seperti ini misalnya bapak aneh guru mursyid aku naik titik guru mursyid bukan berarti tidak boleh boleh tapi orang aturan maine ngaji semester 1 semester 2 pikir latifah paham pikir murokobah paham <coughs> kaiviyah tarbiyah suluk paham misalnya torekoh naqsa niku sebuah contoh saja akhirnya basim as'ari bali yusir karo sobo mbah khalil dalam hati mbah khalil dungake walaupun awakmu wahai Hashim Asyari awai gebur tayi besok tanganmu disungkemi pejabat karo rakyat besok awakmu bakal harum ke seluruh penjuru dunia ya nyata nih Islam sing dianggap penenang umat kinah dotul, ulama isis didhekke perang organisasi iki didhekke ribut organisasian didhekke ribut saiki NU niku ten Australiono ten Melbourne ono cabang Jepang ya ono kula NU cabang Jepang niku perjuangannya ora kok ora kok gampang akhirnya krungu Mbah Khalil dikabari nek Kyai Hasyim Asy'ari iki wis didikiyai nang ngejak karonya ini ayo nyai tulan ring Tebuireng jari Hashim juga saya harus kiai minggati kini menduk Reng Mekah mulai jadi kiai akhirnya Mbak Khalil siap-siap celuritnya yang ingin gue ngacungin Hashim Hashim dikawo begitu tekan teburan duduk ke lawangnya karung ngacung ke Zim siapa pak metu berakwe jari Mbak Hashim masih dendam baik guruku ini ngarani nyolong apa Caca nih woi difitnah kiai kau jengkel cenggel pura, cari wale, cari wong peng- kok nyung tiara ah luru guru kau ora bakal jadi mursi tu wong kau kuii, kampang so uzan karo vok, kuruni wong tiara nimalengi lorlati nopo vodan, tapi koro nomba shim asari niki murid asodik, murid seng bener ya tetep so tetep boten so uzan tetep nopo, boten so tapi nopo aku akhirnya akhirin bahasin umpetan kondonya ini nyai sampan piring nemoni yang ketoro pak di yang pak disneni goro-goro biye aku nyolong apa alih-alih akhir begitu mlebu bujune sampan nantinya isi si umpetan ten kamar pedih asalnya sampan gua celuret pedih dek diceluret ngasih celuret gurunya pak nangkes kan beti nge Cano todok cari nih bah holel aku merenih duduk Pak Celuret tapi Pak nggak i Celuret wes kon metu hasil hasil kita Celuret oleh oleh tradisi senjata Meduwo kan Celuret neuwong Jowo kan keres nih kita Celuret gue kue kising detek gue kue kiai top ne gue rata usir detek Celuret kan gue ramuleh mulleh ras duwe pondo orang perhati di kiai cari wes Alhamdulillah saya ke ilmu mu wes manfaat. niku guru-guru murid zaman loh bro, zaman rein. Yo nanti zaman saniki, coba saman diarani nih guru nih. Kowe nyolong temenan ntar arane bicok jengkel. Padahal kowe nyolong duitku temen nih. Tiarane kowe nyolong duitku cok jengkel. Coba nih saman ditimbasin. Wali kok terawangan nih keliru. nyembengi begini nyorot-nyorot nyemplung nang jomblong. Bahasa mereka jomblong paham dong bukan? wadah BAB ini sami mbahya abdullah pun jadi muridnya mbah abdullah pun ya kaya ngotin terus pelaku nyoro tekan wano pringgo liane di mangan wimangan mbahya yai ora diwe didelok ke otok terus pinarak kono didelok ke ora disopo ora diwulang coba ini sampan didim bahya sakit hati nombong betun wah ternyata itu adalah gembelengan coba sabare kaya ngopo semoga ini pantes baik sampai Mbah Ya Abdullah untuk kedudukan guru mursyid di dalam toriqah kodiriah wan naqsyabandiyah Bungun Dewi itu mursyid, Bungun Dewi itu apa? pokoknya kedatangan kita ke sini adalah karena kecintaan kepada baginda Nabi SAW nah pokok kok Dewi kumpul berani sabun? tahun ya karena hati kita tertarik karena Mbah ini ini nyambungnya dari Rasulullah melalui Syahabdul Ghofur sampai Syahmat Khotib Sambas nangopo wong kita nekani menekan Kholil Bahasyim As'ari misale ya karena Bahasyim As'ari ini menyambungnya dari Mbah Khalil karo Syahmat Khotib Sambas coba mau nek Bahasyim As'ari atau apa Abdullah ini ini ring dengan Fatikan Ring Paulus ilmu Yusaman kenia. Faham gak? Jadi, Paulus nya Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, bukan hanya karena Tuhan, Tuhan, Abdullah Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, bahayai berarti sektur di no kemis berarti kemis ini di cukup telur di nobo berarti Senin selasa suar bu nge? malam Senin, <tuh> kalau niku sholat hajat sholat hajat hajatnya ya Allah ini pancen bahayai abdullah kemis kudu orang-orang kudu meninggal dunia umurku yang wkw bahayai sebab uripe bahayai si ono manfaate ni uripe kura ono manfaate niku malam senen gulo krono nyawang bahayai gerai semen nge lu sholat hajat koyongan Andeikan wayah niku berarti umurku kusik. gai gampang selawe atau pitu likur antara selawe nopo pitu likur gai gampang selawai wesah nopo, nopo telung puluh berarti nek sebahayai si si sedoh nge tau ngepira ha? ngeen? dua ribu empat nol 2005 berarti umurku 9 cukup 5 h dua puluh empat g si nom wahyaku saya umurku ternyata mati ini pintu papat seng seket wajah kebahaya umurne mac jowo nyumpak matine sok buo setengah liar liar turu wiritan nge? Ana wong mara nggawa tanggalan, fak gurumu wis kudu mate Kamis, berarti wayah kuwi Agustus nek rasalah wulane nggih tanggal 14 belas apa dibundheri kuwi sik kelingan karo wong kuwi lambu wong kuwi sapa nang ngimpaimu. Iki gurumu kudu ra ono wis ora isa umurmu. Wis kudu ra ono. Esuk-esuk dina <coughs> selasone barengaji kulo kandha kanca-kanca, sapa sing layat Mbah umeku ngundangkui dua guru kau mau sepatah nih enten ini habib Ali kajitau Taufik nyongkondoh aku paring peninggaran paklah layan mbah yay soalnya wisra iso diundur tak joli umurku bih gusti Allah jangan nyang-nyangan kenal. tapi kalau si ikhtiar di norebun tak gawake oksigen ke saking sakting aku masalah diselamat selamat mbah ini nangis ya Allah fik Uripku kok ngerepot-ngerepoti sampean, bahayai kan lorone jantung butuh oksigen ke, ne nah, oksigen dicilik kan cepet teh, tak gawatku sempat sakting tak cukup ke BLK biar nih di kan PLK kan oksigen kertas sebetulnya sampean sempat sakting niki maju cepet telas bahayai napasnya genangan tak ampun sesek bahaya ini nangis, pulosik kelingan tak sandek ke. nang omah wetan beriko, terus tak undang ke mantri peninggaran oh, sehingga bisa nonton oksigen takkan masang ke ambekannya makhluk jenengan <kuh> laku orang ngerti ini tuh dinten rebung ya kalau nggak ngundang orang takkan nonton oksigen adina no, kemis buatan-wanten temenan ini ku, sebuah contoh ngaji ini tuh ke orang yang orang yang, gampang harus disertai khidmat padahal kalau malam Senin wis dimpeniwayo ngoten tapi kalau si ikhtiar gue woe, oksigen, kronos, pengerting, impiku si salah, Nesaban ngimpi salah gue sok ngangge pener, gue disantet, tog gue mau, padahal saya ngomong setan, gue ngimpi gitik setan, ngobatin gusti Allah. Jadi hajatnya kulo jaluk ijol, o umur, gue masuk ke umurku gue bahaya, ya Allah. Misale aku mati jatah pintu papat, berarti bagus si saya keta ke bahaya kulos yang tak pecah mawon, tapi lu gue jawabannya ten solat haji tega yang oten. Makanya bahaya itu kulos ten beri kendi c tak kau bakasih selamat. Bahaya itu niku kulos ten beri kendi c nonton tv bahaya rano nangatiku situ berarti ke tanggalan dicontengi di Novo di tino kemis niku sekitar tahun 2005 niku sebuah contoh ini nah, sama kan gurunya pak mati cok kora mati-mati yuk nyewis pingin terus keilmunya padahal rungkat tampu o oh. nah, ini itu tiang-tiang paham ke? jadi mencapai keilmuan kemurusitan itu diperoleh dengan apa? ngaji disampai ngaji juga kecintaan kepada gurunya mahabbah kepada apa? gurunya robito hatinya kepada gurunya lan mukiyo napa engkang kula sampeken iki manfaat-manfaat lan mangke kito tutup sareng-sareng ziarah ten makamipun Mbah Abdullah sisan dongone ten mriku walafu warahmatullahi wabarakatuh